ورحمة الله وبركاته وعيب السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه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 wa dan cintailah apa saja yang mau kau cintai kau cintai anak istrimu silahkan kau cintai harta bendamu tafatal kau cintai tanah airmu kau cintai pangkat dan jabatan persilahkan tapi jangan lupa wana kamu kau pasti akan berpisah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 satu saat Rasulullah itu dakwah menceritakan, saudara-saudara akan terjadi kiamat, di mana Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya untuk memintakan pertanggungan jawab. Ini dalam dakwahnya Nabi ﷺ macam itu. Apa reaksi orang? Yang beriman ya mantap, tapi yang tidak beriman bajingan-bajingan kuai -bajingan sini. Uh...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 Lalu berangkat dari kuburan tua, dia gali ke kuburan, tulang-tulangnya diangkut dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulang yang udah hancur begini, siapa yang bisa hidupin lagi? Ah, yang macam-macam aja -macam, kamu Muhammad, nggak rasional, nggak masuk akal. Allah menjawab.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 untuk memikirkan, meningkatkan kebudayaan politik, sosial, ekonomi. Kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat. Berkeliaran sana kemari, ke tempat yang jauh-jauh. Sampai-sampai kadang-kadang terkena stres. Penyakit darah tinggi, ginjal, leper.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 Sholat sunnah seribu rekaan. Apa pernah? Zara sembahyang sunnah sampai seribu rekaan. Nengokin orang sakit pahlanya. Lebih abdol daripada itu. Kenapa menengokin orang sakit mengingatkan kita kepada mati? Iya, ya. Ini teman saya yang kemarin segar banget. Bercanda sama saya. Ketawa sama-sama. Sekarang terbaring tidak berdaya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 Baik hey, penduduk kubur keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini insya Allah pasti bakal nyusul kamu. Iya yang kemarin gagah benar sekarang terbaring tanpa daya ini unggukan kuburannya. Yang kemarin ada sekarang sudah tidak ada. Kemana dia? Kami satu saat pasti akan begini. Ingat mati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 sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main pantas kalau seorang penyair bernama Shawqi memasankan tazawwud bittaqwa fa innaka la fadri iza anna lailu hal ta'ishu ila al-fajr kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min 'alilin 'ashahilan min al bahri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 Dia datang juga kepada yang remaja, kepada yang dewasa, kepada yang tua sekalipun. Jangan yang remaja lalu berpikir, ah gua rasanya rasanya masih jauh banget, mau mati. Eh, eh. <tik> Ini sesuatu yang pasti yang kita tidak pernah diberitahu kapannya. Kalau dikasih tahu kapannya kan kita bisa. Umpama, malaikat mau datang ke rumah saya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 Beliau mau hijrah itu malah bajingan Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Pidato, Ya mak syaruk Quraish. Hei, gedengkot-gedengkot Quraisy. <tik> Dengarik. Besok pagi yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah dari Makkah ke Madinah. Siapa yang kepengen kepalanya berpisah dengan badannya, persilahkan cegat Umar di jalanan. Besok dengan tenang dia berangkat hijrah, Gak ada yang berani nyegat. Tu Kurais juga barangkali mikir gua ngapain nyegat penyakit. <SILENCIO> Begitu ingat mati timbul semangat jiwa. timbul semangat berbuat. Ini ingat mati yang positif bukan yang melemahkan semangat. Da, jangan kerja rajin-rajin dah, lu bakalan mati. Ini ingat mati yang salah patah. Ingat mati seharusnya mendorong manusia... ...untuk berbuat lebih tekun. Allah memberikan peringatan... ...kul... ...innal mautan lazi tafiruna minhu... ...fainnahum Katakan... ...maut yang kamu akan melarikan diri daripadanya... ...yang kamu takuti benar dia...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 Allahumma hawin alaina fi ya Allah, mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut itu. Ketika ruh ini keluar dari jasad, mata masih mengikuti ruh itu.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 ini barangkali Malaikal Maos gemas banget nariknya lu gua jingan lu tarik terus tarik, tarik, tarik, tarik. mati su'ul khatimah makanya bagus itu kadang-kadang di majelis-majelis taklim kan sering dibaca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah kan ada itu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 Manakala upacara pelepasan selesailah sudah Dimasukkan kita ke keranda jenazah Digotong orang Bismillah wa ala millati Dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya Padahal dulu kalau mau kita istirahat kefilatlah kita Kebaliklah kita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 yang mengurung orang-orang yang tadinya mencintai kita, menyayangi kita, tapi ketika jasad sudah ditinggalkan, rug habis rupanya cintanya. Coba jasad kalau sudah ditinggalkan rug tiga hari aja di rumah serem, ya mayit siapa yang betah nemenin mayit? <tuh> <tuh>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 Hanya beberapa langkah setelah yang mengantar kita pulang, diwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya lalu yang mengantar kembali pulang, maka roh si maiz akan dapat mendengar bunyi terompah orang yang pulang itu. Bunyi terompahnya terdengar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 Orang yang baik-baik di alam kuburnya akan mendapat nikmat kubur. Sehingga masa penantian yang lama. Jawab jangan lupa. Kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau kiamat umpama masih seribu tahun lagi. Ya seribu tahun kita menunggu. Orang yang baik-baik penantian di alam kubur. Kata malaikat. Numb. Nau masal arus tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin bagaimana sih tidurnya pengantin gak berasa iya kata anak sekarang endah aja begitu menungsin pagi kata lakinya malam sebentar bener ya neng sebentar betul katanya malam Ia sentuh saja tidak terasa kenapa dia gak pernah memikirkan, memikirkan waktu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 Ibarat maling ayam ketangkep belum masuk pengadilan udah dikebukin duluan, kan begitu kan? Ada maling ayam nggak di sini? Nah, itu yang nyaut tadi pengalaman itu. Di sidang belum difonis belum dikebukin babak pelur, sudah hadirin maka alam kubur bisa merupakan rawa min di jannah. Taman diantara taman-taman surga pun juga bisa merupakan min Menoparing neron menjadi liang daripada neraka. Ada lagi riwayat yang dari Imam Muslim yang diperoleh dari Zaid bin Zaid Zaid bin Zaid cerita, satu hari kami bersama Rasulullah SAW,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 Hadis Sahih riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Thabit. Kehidupan di alam barzah. Pak iya kalau yang matinya dikuburin. lah kalau yang matinya dicuburin ke laut, dibakar di medan perang hilang gak ketahuan kemana jenazahnya. saudara hilang ke dikubur ke di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 solatnya dekat kepalanya, kuasa sebelah kanan, zakat sebelah kiri, menghibur dia. Malahan dikatakan berbentuk orang yang cantik menemani dia di alam kuburnya. Aneh dia tanya, man ansalam arrofitun ya ajmal minka. Siapa kamu? Di dunia ini belum pernah saya melihat orang secantik kamu. Dia jawab, ada amalukat roh.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 Kalau kita di tempat gelap, ditemui orang cakep, enak enggak? Enak. Wah, pengalaman. <SILENCIO> <SILENCIO> Tapi coba bayangin, sudah tempatnya gelap yang nemuin jelek nggak ketulungan? Gerah kita. <SILENCIO> nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana tempat?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 nah saudara-saudara apa tanda-tanda hari kiamat kapan dia akan datang bagaimana hal ikhwal manusia pada saat terjadi kiamat bagaimana alam ini bagaimana perhitungan di padang mahsyar insyaallah akan saya ungkapkan pada bagian kedua dari ceramah ini insyaallah kita